Oh. Berarti, berarti ini ada ininya Ini ada ini Nggak ingetin badan nih ularnya Nah ularnya nah, udah ketangkep nih Orangnya juga ada keluar nih Punya mobilnya nih Bisa ditungguin punya mobil nih Bisa ngebuka kap mobilnya itu, ini, buka kap mobilnya. ada ininya, ini ada indik. Nah, ini badan nih ularnya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nah kalau nih. orangnya juga ada keluar nih, punya mobilnya nih. sedih ditungguin punya mobil nih, bisa ngebuka kap mobilnya. Oh. Berarti, berarti ini ada ininya ini ada ini